baiklah persahabatlah seluruh manapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini bagi akan memberikan informasi terbaru dan pastinya vitamin bahagia di hari ini ya untuk ke kabar persahabat masih belum bisa move on dengan momen spesial lebaran ketiga lesti dan Bila beserta keluarga besar dan tim ya, jalan-jalan ke curup yang berada di dekat rumahnya bunda lesti di tepatnya di cianjur Masya Allah melihat kebersamaan ini kita merasa bangga dan bahagia sekali Masya Allah bahagia itu sederhana banyak persahabat ya Dan bisa kita ciptakan sendiri pastinya Momen ini pun diripas oleh akun Sental Putih Anaskor Bilar Kita simak persahabat di kalimat komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun hakaniati mengatakan Lihat kebahagiaan mereka, kita ikutan bahagia Masya Allah, suasana alam yang gak ada di Jakarta betul-betul mereka nikmati menyatu dengan alam. Tuh Masya Allah banget ya, bahagia sekali melihat kebersamaan ini, semoga mereka selalu kompak dan selalu solid persahabat ya, dan selalu membuat kita bangga serta bahagia. Amin. Yarubal alamin. Dan persahabat ya kita juga salvo dengan kalimat komentar berikutnya dari Nobo.odi mengatakan lebaran artis terseru menurut gua dapat banget vibes lebarannya tuh emosional banget ya Leslar ini salah satu artis lebarannya seru banget ya persahabat ya menurut salah satu sahabat Leslar mudah-mudahan persahabat ya dukungan. Doa dan support yang diberikan selalu banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita Selanjutnya persahabat kita simak juga ini ada momen yang bikin ngakak ketawa bahagia persahabat ya Bang Lintar Saat berjalan di persawahan ini tergelincir dan terjatuh persahabat ya, hingga diketawa in Oleh banyak orang, aduh Masya Allah banget ya Dan ada sebuah kalimat yang diposting Apes banget, gue diketawain se -RT katanya tuh, aduh Bikin ngakak banget, pokoknya ini Masya Allah Bang Lintar, ada aja Kelakuan yang selalu bikin Ngakak persahabatnya, inilah keseruan dari Tim, mudah-mudahan ya tetap Selalu kompak dan solid untuk Tim dari Leslar Entertainment di postingan ini pun persahabatnya Tentu banyak sekali tanggapan dan Respon yang diberikan Ya, ini dari akun Rianti3352 mengatakan Sengaja atau enggak, tetap aja kalau lintar yang jatuh cuk aja katanya tuh persahabat ya <laughs> Ini si cute banget Mudah-mudahan persahabat ya, idola kesayangan kita selalu diberikan kebahagiaan, amin Berikutnya persahabat ada cidukan vitamin terbaru siang hari ini langsung dari AAB ini yang sedang menggendong Abang Fatih Akhirnya muncul juga nih para sahabat ya Idola kesayangan kita penyemangat warga Konoha Masya Allah luar biasa Semakin ganteng dan semakin menggemaskan sekali Momen ini pun diripas oleh akun Lenslar Underskarsik Para sahabat ya banyak juga nih komentar Dan respon yang diberikan Yakni ini Dari akun Instagram Alvival Selistian menyatakan itu uak kaku banget yang gendongnya. Katanya persahabat ya harus belajar namanya juga ya. <laughs> Masya Allah, kita senang banget akhirnya siang hari ini kita mendapatkan asuhan vitamin bahagia dari Abang Fatih persahabat ya. Dan pastinya juga kita masih menunggu kejutan lain hingga kabar terbaru berikutnya di hari ini persahabat. Toto stay tune, jangan kemana-mana ya terus saksikan channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar menarik dan pastinya kabar-kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.